menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku kekaya dan Rebecca apa kabar kalian di sana semoga hidup baik baik saja tak belajar terkena getanya saat bersama Tanya dan Safira ku percaya mungkin bukan jalannya namun kalian banyak salah juga Jika dahulu ku tak cepat berubah Ini maafku untukmu syarfina Segala doa yang baik adanya Untukmu dan mimpimu yang mulia Genda berkala rumah ke rumah Berharap bisa berujung indah. Harus berpisah Terima kasih karena ku tak mudah Pindah berkala rumah ke rumah Berharap bisa berujung indah Walau akhirnya harus berpisah Terima kasih karena ku tak mudah Berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung.